Aduh, aduh, lihat sirah, aduh, tujuh keliling, nyut-nyutan, aduh, aduh, dia, aduh, aduh, aduh, lihat, aduh, aduh, lihat, aduh, lihat, aduh, aduh, sirah, aduh, aduh, aduh, Ayo, aduh, aduh, aduh, sayur dari mana? Main kesurupan sih, ya. Huh? <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Adiknya kenapa kena yang lain, woi? Sana kenapa kena abu? Kena, nampokan, kena, nampokan, kena tancap, itu, menisaruk. kena itu. Hancap itu, di mana sih, ya? Hancap di mana? Ah, di Tarang, A di mana ya, koyok? Hari aku nan. Aku nan, aku nan. Aku nan, aku nan. Aku nan, aku nan. Aku nan, aku nan. obat nan, aku nan. Aku nan, aku nan. Aku nan, aku yang Aku nan, aku nan. Aku nan, aku nan. Aku nan, aku nan. Emu neng be daripada nah Nara tuh sayang nak, rumah aing we. Jauh ada rokok be. Cenak kering tapi ngarokohan ya. Di sebelah, tenis terik bakohan. Anu anu anu why budak eh dipicen kau yang kusak kamangan. Weh, punya kot kelobat tidur di kamar. Kamar mana Kamar Maya. A few moments later. Gila amat sih budaknya obat teh, Weh buruan Weh disini amat sih Aku kulah gani kok kata besi muda Adih si yang ngesel kan dihantem kudanen <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Pemuda pemudi juara <tuk> Nini nih nih, aki aki Like, comment, and Subrek CBS Production. Subrek Bos, repot gak di Subrek mah